Beliau mendatangkan fakta kalau tempat Ya'jujumma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada di Cina, tembok Cina. Jadi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dua gunung yang disatukan di antara celah gunung itu ditaruh tembaga-tembaga. Pernah pemerintah Cina mendapatkan ada celah dari tembok Cina itu yang, apa namanya, bolong. Waktu mereka mau tempel bolongan itu dengan batu-batu tanah yang mereka biasa taruh sekarang, ternyata di dalam itu ada tembaga. Yang mengeras dan seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, di mana ya, Zulkarnain mempertemukan antara besi-besi yang ditumpuk lalu dipanasi, dibakar, sehingga menjadi meleleh, kemudian disirami lagi dengan timah yang meleleh juga, dan dibiarkan kering sehingga menjadi tembok besi.